Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini kita ke desa Sakotigo Desa ini adalah desa yang nyimpen banyak sejarah Palembang Desa yang penting dalam sejarah berdirinya Kesultanan Palembang Yaitu terkait Pangeran Sidoengrejet raja terakhir di masa kerajaan Palembang Apa banyak cerita yang ada di desa Sakotigo ini Dan ngapalah desa ini disebut Sakotigo Sebelum kita lanjut lebih dalam, Mang Dayat mohon dukungannya dulu Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dulu Dan biar selalu update dengan konten-konten Mang Dayat Jangan lupa klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wong Palembang, ada di pangku Sare Adi Junjung Sambil duduk ngelikengkiran Lomba perahu, marga pegagan. Desa Sakatiga, wong asli Sano nyebutnya Sakatiga. Kalau kami Palembang Sakotigo. Desa Sakotigo ini ada di Kecamatan Indralayo, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Menurut informasi sejarah yang saya dapat, bahwa Sakotigo itu berasal dari kata suku tiga.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 adat budaya marga kita payo Tobo Lestari jangan lenget ditelan zaman istimewa desa Sakotigo ini tidak sebatas kampung Tuo yang sudah ada sejak masa Kesultanan Palembang tapi yang luar biasa punya catatan sejarah berdirinya Kesultanan Palembang tetap sejarah ini masih baca dikenang dengan adanya makam Raja Terakhir Palembang yaitu Pangeran Sido Ingrejek. Raja Sido Ingrejek atau dalam gelar yang sering dipanggil adalah Pangeran Jamaluddin Amangkurat VI. Nama kecilnya atau nama aslinya Abdurrahim. Sido Ingrejek ini Raja Terakhir di Palembang. Ketika itu dia berada di istana Gawang. Nah kemudian pada waktu itu karena konflik dengan Belanda yang dipimpin oleh Panderlund dan kemudian uh, ada salah satu kapal yang di, juga dipimpin oleh orang Belanda, o Okes ya, dan dibakar oleh orang Palembang karena konflik pada waktu itu. Lalu Belanda membalas menyerang Palembang dan uh, kemudian uh, istana Kuto Gawang di bumi hanguskan oleh Belanda termasuk juga kampung Arab kampung Cina di seberang dari uh, istana Kota Gawang juga di bumi hanguskan oleh Belanda dan uh, Rejek menyingkir ke uh, Sako 3 ya Kartosego Sako Tigo, menyingkir ke sini dan di tempat ini kemudian menjadi kubu ketiga, sedangkan di Palembang dikendalikan oleh adiknya yang bernama Abdurrahim. Kemudian Abdurrahim memulihkan Palembang. Nah, Abdurrahim mem membawahi dua uh, kubu ya, dua kubu pertahanan. Pertama di Sako Kenten dan kedua di uh, Sabok Kinking. Nah, ketiga uh, seperti yang saya sebutkan tadi di Eh, apa sakotigo ini perjuangan dari Abdurrahim atau nama kecilnya Kimas Hindi itu berhasil memulihkan Palembang sehingga Palembang pulih kembali dan karena berkaitan dengan uh, Mataram yang mengaku sebagai Fazal Palembang pada waktu itu tetapi Fazal yang tidak peduli dengan kegiatan di Palembang banyak persoalan-persoalan atau konflik-konflik di Palembang diselesaikan sendiri oleh Palembang misalnya konflik dengan Jambi konflik dengan Banten dan lain sebagainya tetapi Kimas Indik berusaha kembali untuk pergi ke Mataram dan Menghaturkan sebuah ke Mataram, Kerajaan Mataram itu pun tidak dipedulikan oleh Raja Mataram pada waktu itu karena perlakuan Mataram seperti itu akhirnya kimas Sendi uh, bertekad untuk memerdekakan atau berdaulat sendiri Palembang dan bebas dari uh, daulat atau bebas dari uh, Pasal Jawa atau Mataram. Karena itu, pada... 3 Maret 1666, Kimah Sindi memulihkan kembali uh, Palembang dan segera membentuk uh, Sultanan, Kesultanan Palembang Darussalam. Kimah Sendi sendiri bergelar Sultan Abdurrahman Halifatul Muminin Shridul Imam. Nah, sementara di uh, Sido Engrejek atau kakaknya Abdurrahman, itu di, masih berada di, apa, di sampai wafatnya dan kemudian dimakamkan di uh, makam di Sako tepatnya di depan pesantren Radatul Ulum adat budaya di Adat budaya marga kita Paiyoto Tobo lestari ke jangan lenyet ditelan zaman. Pak Zuar jadi kuncen? Dari tahun sembilan tiga, Ini dua 10 tahun, 30 tahun. 30 tahun, 30 tahun, 30 tahun, 30, tahun. 30, tahun. 30, tahun. 30 tahun. Ya. Ini setelah awalnya. Ah. dulu sampai sekarang tak patik perbaiki. Belum ada belum ada nah meropos itu bagaimana cara menghilangkannya kalau tak jadi di Belum sini. belum ada anggaran misalnya ndak. Kalau anggaran ngecat nah, apa ini dari mana? Kan? Ini tadi ya, tadilah. Dulu yang sering kalian di sini dulu, jadi orang-orang yang datang ke sini, ya mungkin punya nazar, punya ah, niat macam itu ah, ya ah, iya. jadi kalau dari pemerintahan yang belum ada. Ah. aku minta belikan mesin lagi tak berhasil <laughs> mesin kamu kan berkose gitu iya. kan waktu itu Pak Zohar ini nomor kaki kamu berapa? Nah, nanti kepatu boot oh. kenapa aku minta sepatu boot itu jangan ke sepatu kulit <laughs> kulit <laughs> tambah <laughs> boot yang kita hanya beli adat budaya dikedepankan Payoto bo lestari ke adat budaya marga kita Payotobo lestari ke jangan lenget di